Bizikirillahi terutahul qulubu, dan zahul mata'ibu warahmatullahi wabarakatuh. Faqalullahu Jamaah sekalian rahimakumullah dan kita masih melanjutkan bahasan ayat-ayat pergantian generasi atau ayat-ayat mengenai kriteria jundullah tentang Allah Surat Al-Ma'idah 54-55-56 Dan kita hari ini memasuki kriteria berikutnya وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَعِينَ Dan mereka tidak takut terhadap cercaan atau celaan orang yang mencerca atau mencela Saudara sekalian rahimahumullah merupakan sunatullah bahwa ketika hamba Allah berusaha untuk Istiqamah di atas suratul mustaqim Di atas jalan Allah Ta'ala Maka ia akan menghadapi pihak-pihak Yang tidak menyukai dakwahnya Tidak menyukai ajakannya seruannya Yang karenanya Allah Ta'ala sampai menggambarkan Bahwa hamba-hamba Allah Yang paling berat ujiannya dalam urusan Ini Tentunya adalah hamba-hambanya yang amat dekat dengan Allah Ta'ala, yaitu al-amdiyai wal-mursalina alaihimussalam. Para nabi dan para rasul. Makanya nabi pernah mengatakan, ya asyadzul bala, seberat-beratnya bala yang dihadapi adalah yang dialami para nabi. Thummal amthal, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, dan seterusnya. Jadi derajat ujian yang terberat itu selalu para nabi yang mengalaminya nah karenanya mari kita lihat bahwa jundullah tentara Allah yang akan memainkan peranan menggantikan generasi umat yang telah tenggelam dalam fenomena riddah fenomena murtad dari din murtad dari agama Islam ini tentunya mereka harus memiliki karakter yang juga meneladani para nabi dan para rasul yaitu karakter tidak mudah berputus asa tidak mudah kehilangan asa dan kesabaran menghadapi pihak-pihak yang boleh jadi menentangnya dan bentuk penentangannya boleh jadi sampai ke tingkat melemparkan tuduhan-tuduhan ya, yang pentingnya tidak benar cercaan, celaan hinaan dan lain sebagainya karenanya Allah Ta'ala menggambarkan ciri mereka-mereka yang merupakan hamba-hamba Allah Ar Rahman yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, ya itu disebutkan dalam rangkaian surah Al Furqan. Allah Taala berfirman, وعباد الرحمن الذين Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih mereka itu bila berjalan di muka bumi Haunan mereka berjalan dengan tenang dengan lemah lembut wa jahiluna dan apabila orang-orang jahil menggoda mereka, membuli mereka ya, berusaha memudaratkan mereka, justru mereka membalas dengan balasan qalu Salamah Mereka membalas dengan Salam perdamaian atas atas kalian. Jadi, mereka tidak terprovokasi, tidak mudah ya emosinya muncul menghadapi pihak Al-Jahiluna ini, orang-orang yang jahil ini. Begitu juga dalam surat al isra <tuh> di ujung surat, ketika Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengajak hamba lainnya berada di atas sabili Rabbik sabili Allah jalan Allah Taala Allah berfirman wadumilah sabili Rabbika bil hikmati wal wajadilhum dan serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dengan wisdom dengan kearifan Wahai izuzul Hasanah, Walmau izuzul Hasanah dengan pelajaran yang baik. Wajarlah humbly tihyasan dan berdebatlah dengan mereka, dengan debat yang baik. Jadi Allah Maha tahu bahawa ketika hamba-hambanya para doa, para pengikut jalan Nabi Nabi Allah Taala, para dai, para penyeru ke jalan Allah sedang menjalankan tugas berdakwah mereka, maka akan muncul kalangan yang tidak setuju Dengan konten dakwah mereka Dan mereka akan Mengajak berdebat Tetapi Allah sudah peringatkan jauh-jauh hari Wajadilhum Dillatihiyasan Debatlah mereka dengan debat yang baik Jangan dengan debat kusir Begitu suasana sudah berubah menjadi debat kusir Segera tinggalkan majelis Karena hakikatnya Tidak ada kebaikan dan kebenaran yang akan dicapai Jika Pihak-pihak yang berdebat sudah masuk dalam debat kusir debat kusir itu artinya debat yang sudah bukan untuk mencari kebenaran lagi tapi semata-mata untuk memenangkan ego masing-masing ya ini suasananya sudah penuh dengan emosi dengan nafsu ya tidak mungkin di situ bisa meraih kebenaran dan kebaikan kemudian kata Allah Taala Inna dan sesungguhnya Allah Taala dia yang lebih tahu tentang siapa orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa muhtadin dan Allah pula yang Maha tahu tentang siapa-siapa orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Jadi tugas dari jundullah, tentara Allah, penyeru ke jalan Allah adalah yang penting menyampaikan, mengajak orang ila sabili rabbik, ila menuju jalan Allah. soal mereka menerima atau mereka menolak, apalagi sampai mencelak, mencerca, dan seterusnya, itu bukan bukan eh, hal yang di dalam kepuasan kita. Ya. Memberi petunjuk, itu sepenuhnya adalah hak Allah Ta'ala. Yahdi mayyasha, wa yudhillu Allah beri petunjuk siapa yang dia akan Allah sesatkan siapapun yang Allah, Allah akan Nah, jadi saudara ku eh, ini surat al isra Kemudian ada lagi dalam surah uh, Fusilat ya. kita temukan bahwasanya Allah Taala berfirman, dan dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru, memanggil, mengajak." ke Allah ke jalan Allah maksudnya ke dinullah maksudnya bu sedangkan dia beramal saleh. Wqalla innani muslimin dan dia berkata sesungguhnya aku ini termasuk kaum muslimin identitas identitasnya jelas ya Islam sebagai identitas. Ya. dan janganlah atau tidaklah sama antara yang baik dengan yang buruk al Hasanah wasayyih ibra billatihi ahsan talaklah yang buruk itu ya billatihi dengan cara yang yang baik fa idzal maka seketika orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan menjadi seolah-olah seperti teman akrab ya masyaallah kita ala jadi ada kalangan yang mereka itu Menunjukkan penentangan terhadap dakwah Ternyata bukan karena semata-mata menentang Tapi karena sebenarnya dalam dirinya masih ada ketidakpahaman Dan dia tidak puas dengan ketidakpahaman itu. Nah. Namun ketika seorang hamba Allah yang tugasnya berdakwah Mampu mengendalikan akhlaknya, mengendalikan emosinya Sehingga dia tetap ya, menolak keburukan penolakan itu dengan cara yang baik Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang tadinya bermusuhan Bisa menjadi teman yang akrab Sekalipun dia belum tentu segera menerima ajakan itu Tapi setidak-tidaknya Dengan kebaikan akhlak sang da'i ya, Sang pejuang di jalan Allah itu Maka si hamba yang asalnya menolak dengan cara yang keras Akhirnya masih mungkin berbeda pendapat Tetapi setidak-tidaknya sudah ada hubungan yang baik Yang tadinya hubungannya seperti permusuhan Menjadi seperti teman akrab dan tentunya kalau manusia sudah memiliki keakraban dengan seorang da'i, seorang pejuang di jalan Allah Maka si da'i tersebut sangat mudah untuk terus mengajak dia berdialog, berkomunikasi Dan itu berpotensi untuk membuka pintu-pintu datangnya, turunnya hidayah kepada hati si hamba tersebut ya. Nah jadi Saudara Kur'ahimu'umullah sekali lagi kami ingatkan bahwa mereka para jundullah para penyeru ke jalan Allah tidak takut terhadap cela-celaan orang yang suka mencela, cercaan orang yang suka mencera, mencerca Ini adalah karakter ya yang harus di, dibangun. Sebab kita manusia yang penuh kelemahan ini saja ya. Bagaimana tidak dengan mudahnya kita akan diberikan black labeling ya. Stempel-stempel negatif dari pihak-pihak di sana Sedangkan Nabi saja mendapatkan stempel-stempel negatif Yang itu seringkali sangat berat sekali stempel itu Contohnya dalam surat as ayat ke-6 Kita temukan ayat di mana Nabi Isa AS memperingatkan Bani Israel Bahwasanya kelak akan datang Nabi akhir zaman ya, Sampai disebutkan namanya ya, Tapi lihat reaksi mereka Wa Dan ingatlah ketika Isa alaih salam ibnu Maryam berkata hai bani Israel sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian membenarkan apa yang ada pada ya pada diriku yakni Injil ya. dan minat Taurat dan juga Taurat dan aku memberi kabar gembira dengan kedatangan Rasul setelahku yang namanya Ahmad jadi sudah diberikan apa namanya antisipasi nubuah ya prediksi kenabian akan datangnya Nabi ya, sesudah Isa salam dan sampai disebutkan namanya. Tentu nama ini diilhamkan Allah ke dalam ya, hati Isa salam sehingga dia bisa menyebutkannya. <tuh> Tapi apa yang terjadi? Falam Majah Ahum Bilbayinati namun ketika Rasul itu akhirnya datang Nabi Muhammad SAW Nabi Akhir Zaman itu datang Bilbayinati dengan keterangan-keterangan Kalau hal seherunmu <tuh> Mereka berkata ini sihir yang nyata. Ya, jadi akhirnya pengetahuan tinggal pengetahuan, sementara sikap tetap sikap penolakan. Jadi Saudaraku Rahimakumullah, di antara kaidah penting untuk memiliki sikap mental walayyakhafunalau la adalah Hendaknya seorang dai itu bersiap sedia menghadapi perdebatan, menghadapi perlawanan dari siapapun. Tapi hendaknya dia menjaga akhlaknya, menjaga ya berdebatnya agar tetap baik caranya. Sehingga yang buruk itu bisa ditolak dengan yang baik. Dan juga jangan lupa, kadang kita ya, yang sedang berada di atas jalan Allah ini, menyangka bahwa seseorang itu serta men merta menolak konten yang kita bawa. Padahal bukan kontennya yang dia tolak, tetapi yang dia tolak adalah Kitanya yang mungkin, kalau kata orang uh, ya akhlaknya belepetan. Gitu. Akhlak belepetan berharap bahwa dia akan mudah diterima ya, ajakan-ajakannya. Ya, dalam hal ini dia yang harus introspeksi, muhasalah, muroja. Ya. Bukan isi dakwahnya yang salah, tetapi dianya sendiri sebagai pembawa dakwah. Membawa risalah itu memiliki kekurangan-kekurangan, bahkan penyimpangan-penyimpangan akhlak yang menyebabkan ya tidak ada kredibilitas di dalam penyampaiannya. Sedangkan kalau kita teladani Nabi Muhammad SAW, jangankan beliau sudah menjadi Rasul, sebelum menjadi Rasul saja beliau sudah dikenal oleh kaum Quraisy di Mekkah sebagai laki-laki yang dijuluki Al-Amin, bisa dipercaya, laki-laki yang terpercaya. Ya, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita karunia ya, kekuatan karakter mental, walaikum falcon alaumatul tidak takut terhadap cercaan orang yang suka mencerca, ya. selagi kita memang benar-benar memenuhi kriteria ya, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, ya, bilhak mati wal muizatil hasana ya, dengan hikmah dengan pelajaran yang baik dan tentu dengan akhlakul karimah. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. وبرك بذكر اللايتتاح القلوب وتنزاح المتعرفب وال...